Pagi Pagi Pagi kawan-kawan kawan-kawan Pagi Pagi, kawan-kawan Ya, pomin ya, Dingin sekali hari ini Hey, bocil, gak Tidak, ini bocil nggak kedinginan semestari sih? ini nggak dingin. tangan Mung aja yang kena dingin, karena tangan lumayan tipis. Oh, ini, aduh, kita lagi smoking loh. semua ya? semua. pagi ini di kota Innsbruck, lihat pegunungan Alpen. Boleh enggak? Warna? mau Pakai Erudi. Ya bu. <laughs> semuanya selamat pagi pagi apa ceritanya cantik nah anak anak duanya memang cantik ngomong ayah ngomong Lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu Selamat lalu lalu lalu Pagi. lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu Kuning. Aletno, Ale Sasha, Pagi, Krisna, A.A. Mutin, ting-ting. Bagil! Wiss! Apa itu dia biru? Serem banget! Apa itu? Itu ini. Manis banget, Mak. Ini ada yang dicu. Si ini. manis. Manis banget, ya ngelang, Ini namanya di mana? Yang kita lagi diambil. Eh, itu. INSBURG Seolah Pak oh, Stefan banget, ah Kita lagi di kota INSBURG INSBURG, ya Eh, Domba lihat gunungnya cantik banget kan Subhanallah Hai, Ibu Uh Merah, merah kebinginan tuh Merah nih, penginginan Gila, mana ini nonginan-nginan nih? Enggak Oh, enggak Merah maunya jalan, nah, nggak mau diam diharok deh. Kapan dipindah dia. Morning, Kita free nggak lagi gendong, jadi bisa story. <laughs> nah, hari ini kita lagi di, aja nah, gini, nah? apa? Innsbruck in in Austria. Austria. Austria Kita Angkat. mau jalan pagi Di ini Kena gitu. Di hotel ini Kita nah. mau jalan pagi I'm off desperate.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 I don't think you understand kita sekarang lagi ada di Innsbruck. Wah, keren banget, Subhanallah Subhanallah, Subhanallah banget Tapi dinginnya minta ampun ya Aku lagi makan keripik ikan sambal lado. Nih lihat sama nasi panas enak banget guys. Hmm, hmm, Hmm. Gado juga enak banget Hmm, juga ada ini paling enak, Cutting Ah, cumi tingting -ting kuliner. Untuk paling sedap nggak ada yang lain. Kita coba ya. Hmm, hmm, maknas terasa guys, berasa guys. Hmm, cuma ada di tingting -ting kuliner. Hmm, cuminya. Kemittenya, dalam nasi panas. Hmm, mm. mm. guys, aku lagi makan kapok. Ini cemilan paling enak nggak ada yang lain. Hmm, hmm. Masanya cuma di tingting -ting kuliner. Mau order? Bu langsung order sekarang ya. Mana nih, langsung cepet banget habisnya guys. Hmm. Hmm. Mas kita Masih soya Kedulan ya Ke ting, -ting kuliner guys Tunggu hmm. aku nyemil Kapok Orangnya oh, cuma di ting-ting kuliner